aí <tik> ya ya. Sambil <tik> nunggu yang lain sambil berjalan. E, di sini Kenapa saya ganti ke hari ini ya karena mungkin ada beberapa faktor yang harus saya pindahkan juga. Nah, ya, terus untuk yang sekarang ini masuk ke pertemuan keenam ya. Nah, di pertemuan keenam ini mungkin sedikit saya akan mereview tentang e, mata kuliah yang sebelumnya. Di mana mata kuliah sebelumnya itu, misalkan sekarang tentang e, ukuran dan dimensi ya. Nah tentang masuk ke apa mata kuliah atau pertemuan tentang pembahasan gambar teknik tentang pendimensiannya. <tuh> <tuh> Obrigada. Oke, okay, ya walaupun ini, ini Tetap saya berjalan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih semuanya Nah, untuk itu Saya minta untuk dibuka dulu kameranya ya Kameranya dibuka dulu, saya mau ngambil sesi pertama untuk pengambilan foto <coughs> Saya mau untuk uh, dibuka dulu Kameranya, saya mau ambil foto Untuk absensinya, <coughs> oke okay. Nah, kelihatan ganteng-ganteng kang kalau Oke okay. Ya, yeah. uh, Agung, Agung sama Salasabila Uh, saya minta dibuka dulu kameranya sama Yelika Putri. Oke. Okay. Kenapa? Di jalan. Okay, oke okay. oke Agung, makasih Agung. Tetap saya ambil dulu. Kamu konsentrasi ya, jangan sampai ini. Oke. Okay. Saya ambil dulu fotonya. Eh satu dua tiga, Yang lain. Eh okay. Yelika, Salsabila, ambil dulu. satu okay, dua. Oke Oke Lamp lagi 1, 2, 3 Oke, okay. oke, okay. uh, uh, Pada pertemuan kali ini, bagaimana kita saya langsung di sini presentasikan dari apa yang uh, kita pelajari sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang belum pernah meng, apa mengenal gambar teknik. <coughs> Jadi yang di sini agak-agak lama ya. Saya lagi di luar daerah sekarang. Jendela uh, Oke, okay. dan okay, di sini uh, pada pertemuan 6 ini kalau lihat dari modul itu adalah bagaimana kita memahami tentang dimensi ya tentang pendimensian lalu di sini, bagaimana kita memahami tentang sebenarnya, kalau di saya itu pendimensinya itu di pertemuan keempat tapi nggak apa-apa sambil kita review sebelumnya apa di biar kelihatan di saya juga, ini agak, kalau suatu monitor agak susah oke okay. Oke ya di sini. Saya coba jelaskan untuk bagaimana tentang pendimensian ya. Jadi ya, di sini tentang pendimensian sebelumnya udah pernah saya sarankan dulu sebelumnya bahwa di dalam pendimensian ini kita harus uh, tahu dan memahaminya seperti apa karena pada saat kita <tuh>. Di dalam gambar teknik itu yang utamanya apa sih sebagus apapun tiga dimensinya sebagus apapun modelnya. Tetapi kalau dimensinya tidak tidak lengkap, maka informasi itu tidak bisa disampaikan dengan baik atau tidak bisa diterima dengan baik, -baik oleh orang lain. Ingat bahwa gambar teknik ini adalah salah satu alat komunikasi Antara uh, si desainer dengan orang engineering, atau pihak satu dengan pihak lainnya, lalu di sini bagaimana kita menerjemahkan suatu bahasa, uh, suatu bahasa, atau uh, keinginan konsumen, atau keinginan orang lain itu dituangkan di dalam sebuah gambar. Oke, okay. di sini bagaimana yang dimaksud dengan open dimension ini? di dalam pendimensian ini, jadi tujuannya untuk mengetahui ukuran tentunya ya nah dari sini dan bentuk sebenarnya dari sebuah benda ataupun mesin industri nah, di dalam mesin industri ataupun misalkan uh, untuk sebuah arsitektur sipil atau gambar yang harus dibuat secara real atau secara nyata jadi dimensinya itu lebih kepada bagaimana engineering, bagaimana dimensi itu yang baik dan betul. Nah, banyak contoh yang mungkin kita bisa bisa berikan contohnya di sini. Bagaimana ujur garis, garis bentuk atau garis bantu. Mungkin kalau kalian udah pernah belajar software-software uh, seperti AutoCAD, SolidWorks, SketchUp, uh, mungkin itu akan akan lebih apa ya namanya? Uh, lebih mudah untuk dipahami yang dimaksud dengan dimensi di dalam gambar teknik. Mungkin kalau di dalam di dalam gambar-gambar lain tetap saja, misalkan harus menggunakan dimensi. Tetapi bedanya kalau misalkan di dalam kayak foto itu kan hanya dalam sebuah bentuknya grafik Ya, misalnya kalian sudah pernah biasa menggunakan foto soportel, AI atau yang lainnya yang berhubungan dengan gambar. Dia berbeda dengan gambar teknik untuk seorang engineering atau sipil arsitektur, karena di sini kita memerlukan informasi yang harus dijadikan bahwa apa yang kita buat itu harus real nyata. Misalkan uh, mau skalanya banding berapa satu banding berapa itu kan hanya ukuran skala. Misalkan di sini, bagaimana membuat ini garis uh, apa namanya? di dalam membuat pendimensian oh ini sori saya bisa telefon, ya oh, bisa. sebentar ya kita melihat seperti ini, ini adalah gambar untuk menginformasikan bahwa dalam sebuah pendimensian ini, agar terjadi sinkron atau sama, jangan sampai kodenya berbeda-beda. Kalau misalkan kita lihat di sini ada betul atau salah, contoh yang betul, contoh yang salah. Nah, di sini kita melihat perbedaannya, minimal ada panahnya itu seperti apa. Nah, seperti di ini misalkan cara memberikan ukuran atau dimensi uh, diameter misalkan. Tentunya bagaimana kita memahami ini dari gambar pendimensian ini misalkan ada yang dikatakan sebagai toleransi. Berapa toleransi ini? Atau misalnya di sini kalian bisa lihat di sini adalah misalkan ada plus 0,2 atau uh, plus 0,1. Dalam arti di sini, ketika memberikan suatu dimensi, berarti ini mempunyai kelebihan atau kekurangannya berapa, plus, minusnya berapa, toleransinya berapa. Nah, hal seperti ini mungkin kalau kalian pernah membuat sebuah atau menggunakan uh, aplikasi atau software seperti AutoCAD, Solidworks, SketchUp, atau yang lainnya. Tentunya yang namanya dimensi itu tidak lepas dari sebuah gambar teknik. Nah, di sini coba perhatikan. Yang saya lingkarin ini, yang lingkarin tanda merah, itu menandakan bahwa bagaimana kita memberikan sebuah dimensi, bagaimana kita memberikan toleransi. Seperti misalkan di sini, 58 plus 005 plus minusnya, artinya toleransi maksimalnya dan toleransi minimalnya sudah bisa ditentukan itu yang dinamakan sebagai bagaimana kita menentukan sebuah pendimensian nah kalau di sini eh, bagaimana cara pemberian ukuran lubang nah misalkan di sini ada ukuran lubang nah, nanti nanti di sini akan saya saya berikan contohnya katanya coba di sini saya akan buka eh, Biar kelihatan, slide-nya sudah langsung hmm. Nah biar nanti bagaimana di aplikasinya itu seperti apa Sebenarnya dalam gambar saya ini itu kan salah satu harus langsung dipraktekan sebenarnya nah, Bagaimana kita mengetahui sebuah teoritis itu sampai misalkan ini menjadi apa, bentuknya seperti apa nah tentunya kita harus mengetahui dan teori dasarnya itu apa aja <tuh> misalkan dalam dalam apa dunia industri itu selalu ada hubungan dengan perancangan baik itu perancangan ee, produk atau misalkan mana sih? nah, nah di sini saya menggunakan salah satu contoh Contoh di sini adalah salah satu aplikasi SolidWorks. Mungkin kalian akan dituntut untuk minimal bisa, walaupun tidak expert di sini minimal kalian bisa. Nah, dari sekarang kalian harus mempersiapkan bahwa di teknik industri ini sebagai awal kalian melangkah dari teknik industri itu ada namanya perancangan produk, perancangan tata letak, eh, mekanika teknik, mekanika mesin. Nah. Nah, di sini kalian harus tahu secara basicnya itu, itu apa, yang harus kita kuatkan itu apa Nah, di sini bahwa apa yang harus kita uh, pelajari nanti di dalam basic gambar teknik itu apa saja Tadi misalkan saya perlihatkan di, di sini ya Cara misalkan memberikan ukuran lubang Di dalam hal ini Tentunya kita tahu oh, ini seperti apa, ini caranya bagaimana. Misalkan Pak, mohon begini. Iya, kenapa? Uh, itu Pak, suaranya agak kurang jelas gitu Pak. Terus mantul. Suaranya mantul ya? Oke, okay, oke. Okay. Iya Pak. Sudah, sudah, sudah. Mantul ya, sudah. sudah. Oke, okay, halo, tes, tes. Mantul, masih mantul enggak? Udah enggak, Pak. Udah, Pak. Saya, saya pakai dua monitor. Pakai dua layar biar itu. Oke, okay, uh, saya ulang lagi ya. nah Jadi kalau misalnya ada hambatan ada kayak itu, langsung kasih tahu biar saya itu nyampe ya. Oke, okay, saya ulang dari dari sini lagi ya. Bagaimana cara memberikan ukuran atau untuk dimensi atau diameter ini, misalkan, contoh di sini, saya memberikan satu contoh ini. Bagaimana kita memberikan sebuah toleransi, atau misalnya di sini 58 plus plus minus 0,05. Dalam arti 58 ini boleh lebih, boleh kurang, tetapi ingat di sini ya, ada plus 0,05 artinya boleh kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Mungkin kalau di orang engineering itu, oh iya ini plus minusnya atau dikatakan sebagai toleransi. Toleransinya berapa? Nah, lalu misalnya di atas, ada 23 plus 0,2 plus 0,1. Artinya Ketika lebih dari apa 0,2 masih di, diizinkan, atau misalkan 0,01 juga diizinkan, itu yang dinamakan bagaimana membuat dimensi yang memberikan toleransi. Oke, lalu di sini misalkan eh, ada beberapa contoh lain mungkin eh, salah akan kita berikan juga. Misalkan di sini memberi ukuran lubang atau memberi eh, objek ya, atau yang lainnya. Jadi bagaimana misalkan e, kita memberikan gambar ini sebagai informasi yang disampaikan dari Ini kan bahasa, misalkan e, kalau kita terjemahkan bahasa ini, ya panjangnya berapa, 98, tinggi berapa Kalau dinarasikan akan menjadi panjang Tetapi karena gambarnya ini itu sebagai alat komunikasi yang berbentuknya secara visual, oke okay? Kalau misalkan diterjemahkan nih, eh, apa namanya, tinggi berapa, lebar berapa, dinarasikan, pasti akan panjang. Nah, dalam hal ini, misalkan kita lihat perbedaan. Ini, kalau kalian lihat di sini, apakah ini gambar teknik atau bukan? Saya jaga Misalkan, saya memberikan contoh, eh, ini misalkan ya, nah ini, Tentunya yang dikatakan syarat gambar teknik itu ada namanya dimensi, proyeksi, potongan Atau misalkan yang apalagi sebagai informasi dari setiap apa yang kita berikan informasi Lalu misalkan kalau kita lihat perbedaan yang seperti ini Ini apakah termasuk gambar teknik atau bukan ya. Kebayang? Ini sebagai gambar teknik atau bukan? Ayo. Joel, bisa jawab Joel? Gambar teknik Kenapa gambar teknik? Karena memiliki ukuran tertentu dan pas Pak Karena memiliki ukuran, ukuran tertentu ini. Kalau seperti ini Kalau seperti ini Jadi gini, kalau seperti ini Ini bukan gambar teknik Kenapa demikian? Saat gambar teknik itu apa? Minimal ada e, proyeksi dan dimensi yang pernah kita bahas sebelumnya adalah Ada proyeksi ortogonal, ada proyeksi vektorial Ini sama termasuk gambar teknik Tetapi tidak mewakili gambar teknik Maksudnya apa? Ini gambar teknik tapi tidak mewakili gambar teknik Gambar teknik, misalkan salah satu syarat utamanya adalah Seperti ini Ada apa? Ada dimensi Coba kalau misalkan ini eh, Yang lain ya, misalkan kalian tidak kalau misalnya yang bergerak di dalam dunia industri mungkin di di manufaktur lah ya. Misal ini gambarnya ada seperti ini, terus mau diapain? Bikin dong seperti ini misalkan. Orang mesin, orang produksi, orang misalkan kalau di perusahaan sudah menggunakan mesin CNC misalkan. Ini gimana ukurannya? Yang paling pertama ditanya berapa dimensinya? Ini betul misalkan termasuk gambar teknik, tetapi tidak sama sekali mewakili gambar teknik, karena saraf gambar teknik ada dimensi misalnya kalian bikin rumah, oh, layout outnya berapa, panjang berapa lebar berapa, kamar mandi berapa, ukurannya ruang tamu berapa ukurannya, itu adalah salah satu dari gambar teknik yang memberikan penjelasan tentang berapa dimensinya okay. nah, seperti ini juga sama, ini adalah bagian dari gambar teknik Misalkan kalian membuat seperti ini itu, ya mudah saja kalau sudah tahu Awalnya adalah sama Membuat skets-skets seperti ini, oh, ini tingginya berapa, lebarnya berapa Lalu dibuat sebuah Gambar teknik atau misalkan Ini kalau di dalam e, bahasa tekniknya misalnya ini Kalau di dalam gambar grafiknya Ini yang disebut dengan e, Apa namanya Uh, Renderingnya atau visual visualnya realitinya seperti apa ya ini salah satunya mungkin uh, kalian bisa mempelajari nanti uh, ada syarat yang harus kalian pelajari nanti jika kalian sudah mempunyai laptop atau PC di rumah uh, saya minta diinstal SolidWorks ya Solid Pak misalnya tidak bisa menggunakan SolidWorks uh, saya paksa untuk kalian menggunakan SolidWorks atau menginstal SOLIDWORK Kenapa demikian? Karena kita dari semester 1 sampai semester 8 akan ada hubungannya dengan gambar-gambar teknik walaupun di sini kita tidak apa namanya, tidak full untuk gambar tekniknya Jadi sebagai pengantar gambar tekniknya tetapi ini akan ada hubungan dengan mata kuliah-mata kuliah yang lainnya Oke, Nah, di sini Bagaimana cara uh, penulisan ukuran benda misalkan seperti ini? Ini kalau kita perhatikan di sini, ya bagaimana kita mengerti, memahami tentang dimensi atau pendimensian di sini kalau kita uh, perhatikan, ini misalkan tiga atau tiga ratus di depannya. Ini ada tanda atau kode, kodenya apa berarti kodenya sebagai diameter Jadi kalau kita lihat kemarin kita e, bicara bagaimana gambar potongan Ya ini sebenarnya bagaimana sih gambar seperti ini Kalau bisa kalian perhatikan seperti ini Ini adalah kira-kira apa, kebayang nggak? Kalau gambar seperti ini, ini kan gambar potongan untuk menjelaskan dimensi Kira-kira ini itu gambarnya seperti apa bentuknya, kebayang nggak? Bentuknya seperti apa Nah bagaimana kita memahami logika Ketika kita membuat sebuah Apa namanya benda eh, Seperti ini Misalkan ini gambar apa Tetapi kalau dengan seperti ini Kalau udah eh, pernah dan biasa Oh ini gambar Tiga dimensi tetapi dibuat gambar potongan Oke okay, coba kita lihat Di sini perhatikan dari gambar ini kita lihat di dalam bentuk uh, apa namanya di sini kita buat di sini sambil uh, nanti kalau udah ini uh, boleh kalian install atau cari referensi atau misalkan ingin langsung uh, terjun ke apa bisa menggunakannya ya nanti hubungan di, di kampus ada pelatihan tentang solid block atau gambar teknik nah sebelum masuk ke situ kita kenali dulu di sini uh, apa yang kita lihat yang tadi, bayangannya seperti apa sih yang kita yang kita harus tahu? Nah, di sini dari gambar, e, kalau di solid itu ada beberapa macam ya. Nah, di sini misalkan kita bayangkan gambar yang tadi, nah coba lihat di sini, kira-kira untuk membaca dimensi ini sebenarnya bentuk benda ini itu seperti apa? otak bulat lingkaran atau apa? Kayaknya mungkin kalau di anak eh, pernah di SMK teknik atau SMK otomotif mungkin ya. Tapi kalau dari multimedia nggak ada kayaknya. Tapi saya nggak tahu. Tetapi bagaimana kita menerima ini ke dalam bahasa misalkan ini kan eh, bagaimana informasinya ini? Kira-kira ada yang Jawa ini sebenarnya dalam gambar teknik seperti ini Ini visual model aslinya kayak seperti apa? Nah kalau kita lihat di sini ya, Misalkan di sini Ini gambar ini eh, Gambar yang saya tunjukkan ini Ini kan gambar tiga dimensi <tuh> Jadi dalam gambar teknik itu ada gambar dua dimensi, gambar tiga dimensi ada proyeksi ortogonal, ada proyeksi viktorial. Misalkan kalian yang di bergelut di dalam bidang proyek Atau bisa di dalam manufaktur, atau misalnya arsitektur, atau lainnya Ini semua itu harus kita pahami juga Nah, kembali ke sini uh, Yang mana yang tadi? Uh, yang ini Nah, Yang di kanan yang saya tunjukkan ini Kalian bisa tahu gak ini gambar apa? umpamanya yang ini, yang tiga sepuluh dua delapan ada yang bisa nebak nggak? Ini kira-kira gambar apa yang yang sebelah kanan ini? Yang gambar uh, 11.10 Nah, jadi bagaimana kita memahami ini? Oke, okay. di sini saya langsung contohkan ya. Misalkan uh, dari yang tadi kita bayangkan ini Misalkan di sini ya Di dalam gambar teknik itu nah, Ini ya, kita coba di sini uh, Membuat dari yang tadi kita bayangkan itu Ukuran seperti apa, dimensinya bagaimana ya Misalkan, saya memberikan contoh di sini Seperti ini ya, coba uh, Ini Tadi ke atas, kalau nggak salah, seperti ini. Nah, seperti ini, coba ya. Oke, okay, coba uh, dari sini. Oke. Okay. Satu. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Oke. Okay. Yang ini ya. Nah, di sini, saya potongnya. Bayang nggak apa yang misalkan tadi, oh ini gawar potongan seperti ini. ya Jadi bagaimana kita membuat sebuah eh, dimensi, ya dimensi seperti ini misalkan yang akan kita buat. Ini, katakanlah tadi 400 ya. Seperti <tuh>, ini ya. Mungkin tadi ada yang ke sini, berapa ukurannya bisa nanti menyesuaikan, ya? Oke, okay. lalu yang dari sini, nah ini, ya. Coba nanti kita sesuaikan. Jadi, nanti kalian kalau mau install tiga uh, dimensi dari SOLIDWORK ini untuk uh, menunjang mata kuliah yang lainnya ya minimal RAM-nya itu 4 itu udah minimal banget yang harus kalian uh, penuhi ya. ya, dari sini terus tingginya berapa? Oh, tingginya nggak ada ternyata 220, 250 ya. 220, coba di sini ya ini 250 yang ini sini tadi dua dua puluh oke langsung yang satunya lagi dua lima puluh dua delapan oke yang terakhir Tiga sepuluh, oke ya. Dari sini ya, jadi bagaimana kita membaca di pendimensian ya? Tiga sepuluh, oke. Tiga sepuluh, biar ini terkunci. Katakanlah ini tingginya, eh, nah, ya buat uh, berapa ya? 250 ratus 250 puluh, Nah. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa opa oh, sebelah misalkan? Boleh enggak ya? Nah, mungkin akan kita coba lagi di sini. Nah, gambar yang seperti ini kita contohkan ini, ini nanti gambarnya bentuknya seperti apa? Kebayang nggak gambar bentuknya seperti apa? Kotak, bulat, atau seperti apa? yang ini ya. Ini ada namanya diameter. Ini ada diameter semua diameter. Kalau kita lihat ke sini, oh, ini jadi. Kalau uh, kita lihat di sini, bagaimana kita menerjemahkan uh, bahwa gambar ini seperti apa? Mungkin seperti ini ya. Ini saya kunci dulu, pakai. Serta. Bantu Biar nanti kalian maksudnya Ketika kita memahami sebuah teori ini Apa? Nah, coba Dari sini eh, tinggal Sebenarnya gambar yang tadi itu Bentuknya seperti apa Nah, kalau kita visualkan Ini gambarnya seperti ini Loh kok bisa? Nah, ini kan Kalau kita potong di sini karena tadi kan bentuknya, dia adalah gambar potongan seperti ini Oke, ya Nah, kalau kita lihat di sini secara visual lagi Coba, kebayang nggak? Berarti gambar ini menunjukkan bahwa dimensi ini Sebuah gambar yang sebuah gambar lingkaran dari diameter ini yang kan? 310 250 ini sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ini adalah gambar lingkaran yang membuat uh, dimensinya seperti ini untuk informasi dari dimensi ya dimensinya sekarang 310 250 280 20 ini 400 nah kalau kita lihat di sini oh kok oh, seperti ini ini seperti ini jadi bagaimana kita memahami tentang uh, dari gambar ini kita visualkan Ternyata modelnya seperti ini, ya. bagaimana kita mengerti tentang dimensi, dimensinya seperti apa. Ya. Jadi kalau kita lihat misalkan dari sini, kita masukkan sebagai, bagaimana kita membuat dan membaca tentang dimensi ini ya. Saya masukkan di sini, pertemuan 6 misalkan. Pertemuan Oke okay, ya, coba uh, Di sini kita harus uh, tahu bagaimana yang tadi dimaksud itu uh, Ada yang tadi yang dimaksud dengan toleransinya berapa, ininya berapa jadi, kita harus e, mengerti, misalkan seperti ini, kita masuk tadi yang namanya nah, nah, front, Tetapi, bentuknya, kalau kita lihat lagi di sini, e, di sini. Sama enggak? Seperti ini, tetapi ini namanya garis putus-putus Berarti, apa namanya, kalau kemarin garis putus-putus itu Berarti menandakan bahwa garis itu ada di dalam permukaan kalau kita potong di sini untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan yang tadi itu. Nah, seperti ini ya. Nah. Kita tarik ke samping. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita bagaimana membuat memahami yang tadi ini seperti ini. Oke okay ya. Mana? Enggak oh, ada. Oh, skalanya, skalanya hilang. Coba, oke okay. Ini ya Ini skala yang hilang Kita berbesar skala? Ini skala satu banding 100 Padahal yang kita Masukkan sangat kecil Boleh ya satu banding Satu banding satu. Nah ini ya, jadi kalau kita Bagaimana kita Assalamualaikum oh, nah seperti ini ya ya jadi kalau kita lihat kayak gambar yang tadi ini bagaimana kita bisa memahami bahwa gambar ini yang kita ini gambarnya seperti ini sebenarnya bagaimana kita memahami tentang ini tiga dimensinya kayak gimana jadi kalau kita udah, uh, paham dan familiar membaca gambar dua dimensi dan tiga dimensinya udah pasti kita harus memahami juga oh ini bahkan gambar tiga dimensi dari ini Sebenarnya ini udah langsung kebaca, oh ini ternyata gambar lingkaran Semua itu gambar lingkaran Jadi kalau kita lihat dari sini, oh ini berapa sih dimensinya yang dimaksud tadi Nah, dari sini tinggal kita masukkan uh, smart dimension misalkan uh, Yang tadi 600 ya, kenapa di sini saya jadinya 600? Karena tadi dibuatnya mirror setengah Berarti kalau diturangi jadi ini berarti sama Berarti tinggal ini dikali skalanya banding Dua. Nah, boleh ya, tapi nanti e, di dalam hal ini harus menunjukkan bahwa ini itu ukurannya berapa. Tetapi kalau dari sini juga kita tahu, oh ini adalah sebuah benda e, bulat, e, atau circular, e, circular ya. Nah, ini nah ini berarti menandakan e, gambar ini adalah sebagai gambar Oke, okay, misalkan kenapa ini? Oke, okay, dari sini ke sini. Nah, ini 800 jadinya. Kenapa 800? Karena kita skalanya diperbesar, besar, ya. Dua banding satu atau satu banding dua. Nah, seperti ini ya. Jadi bagaimana kita memahami tentang eh, gambar teknik yang mungkin di-manufaktur di atau di-engineering ini paling sering digunakan, ya? Nah, dari sini kita tahu, oh ini pendimensiannya seperti apa. Lalu tadi yang saya bilang, misalkan ada yang namanya uh, toleransi ya, toleransinya itu seperti apa. Nah, misalkan ada yang namanya tentang pendimensian dari toleransi ya. Nah, mereka tadi dibuat 250, maka kita pun di sini akan sama 250. Jadi yang dimaksud dengan bagaimana kita mengetahui mengetahui tentang apa yang dimaksud di sini misalkan. Tadi ya, eh, mana tadi? Di atasnya. Nah, seperti ini. Yang dimaksud dengan, sorry, sorry. Nah, di sini ada misalkan dua tiga lalu di belakangnya ada plus 0,2, satu Ini menandakan bahwa bagaimana toleransi dari sebuah dimensi. Ya, misalkan di sini, uh, saya mau lebihin do, uh, toleransinya berapa dari lingkaran ini? Boleh nggak? Ya, boleh aja. Tapi biasanya di dalam sebuah gambar teknik uh, atau perusahaan misalnya sudah punya standar maksimal dan minimumnya. Ya, misalkan mau pakai minimal berapa, maksimumnya berapa? Nah, ini boleh enggak Boleh, tergantung dari berapa maksimum dan minimumnya, ya. Minimumnya itu berapa? Ya, lalu di, dibuatkan seperti ini. Oh, ini e, dikasih misalkan seperti ini. Kita e, plus misalkan ya, plusnya 0, lima misalkan, ini berarti udah menandakan bahwa ini plusnya sekian atau minusnya berapa Nah itu yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan bagaimana kita memahami tentang toleransi dari sebuah gambar teknik Nah ya kan Nah, ini mungkin uh, akan lebih mudah lagi nanti kalau kalian bisa langsung mempraktekannya ya. Jadi sebanyak apa komponen mesin ya harus dibuatnya satu-satu seperti ini Nanti kita tahu bagaimana caranya Oke, kita lanjutkan lagi ya Oke, di sini, Oke, sampai uh, misalkan tadi ya Ini membuat seperti ini sama uh, Apa namanya Satu persatu membuat skep Nah kalau di sini bagaimana e, membuat gambar garis bantu atau yang benar ya, misalnya di sini. Kenapa di sini hal seperti ini yang kanan dan kiri itu beda? Artinya ketika kita membuat sebuah garis, misalkan saya masih di sini ya, tadi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sambil ditanyakan. Nah, misalkan, saya perbesar seperti ini ya terlihat ya, misalkan ini yang 440 saya taruhnya di sini. Ini adalah salah satu pendimensian yang salah, tidak boleh ya. Jadi harus memberikan informasi seinformatif mungkin biar eh, tahu maksudnya. Misalkan ini, oh ini harusnya ke atas lagi, dirapikan lagi biar artinya dalam standar gambar teknik di negara manapun. Pasti dia mempunyai standar yang sama, misalkan orang Indonesia baca, terus orang e, Asia baca. Di dalam gambar teknik itu standarnya sama. Ya, standar yang sama, tergantung dari misalkan. pakai standarnya ANSI, JIS, ISO, terus ASME, atau menggunakan standar yang mana. Ya, dari sini, misalkan, oh, tadi e, misalkan yang ini gimana, oh ini udah ada. Artinya tidak boleh seperti ini ditaruh di sini. Coba lihat di sini ya. Nah, ini berarti ini salah. Dia sudah bilang bahwa seperti ini itu adalah salah. Yang betul itu seperti ini. Jadi keluar jangan menggunakan garis yang ada. Oke. Okay. Ya. Nah, seperti ini. <tuh> nah, seperti ini ya. Ini tidak boleh. Kita tarik ke atas. Artinya biar memberikan informasi bahwa ini adalah sebagai dimensi, kalau seperti ini kita tarik lagi ke bawah, ini yang mana sebenarnya sudah terlihat, oh ini gak bisa ke sini, tapi tidak boleh. Berarti bagaimana kita memberikan pemecahan suatu masalah di dalam sebuah gambar teknik? Yang ini juga sama, kasih dimensinya, oh ini seperti ini dimensinya. Ya, Kenapa demikian? Nah di sini kita diberikan suatu kemudahan. Kalau misalkan kita taruh di sini, wah oh, ini susah, jadi bacanya, makanya bisa ditarik ke sini. Ya, tarik keluar, oh seperti ini, jadi kita sama untuk memudahkan bagaimana membaca dalam sebuah gambar teknik Lalu di sini, e, ini salah, salah, begitu juga seperti ini Ya, bagaimana seperti ini kita buat Sama ya, kalau misalkan ada dimensi yang e, berantai, sejajar, atau misalkan yang disebut dengan ukuran gabungan Ukuran gabungan itu seperti apa? nah ini kan lihat di sini ukuran sejajar gabungan sejajar di sini jadi dia e, menyatu dalam arti ini saya contohkan sini ya ini misalkan udah ada dimensi ya udah ada dimensi nah ini udah ada dimensi uh, ukuran sejajar misalkan boleh ya tergantung pada standar perusahaan atau kalian membuat standarnya mengikuti gaya yang mana nah, nah di sini kan misalkan ada dimensinya, misalkan yang di sini ada vertikal, horizontal, atau misalkan e, sejajar. Nah, sejajar seperti ini mungkin ya. Kalau kita ke sini, nah, misalnya kan titik nol ya. Oh titik nol ke sini, berapa? Nah, titik nol. Maka dia oh sembilan ya ke sini, berapa? Nah, lalu berikutnya disambungkan lagi, tetapi kita juga harus tahu. Kita ini menggunakan standar yang mana, nah seperti ini ya Nanti kita sejauh mana kita lebih memahami Menggunakan yang mana dalam sebuah pendimensian, nah seperti ini ya Ini sudah uh, cukup mewakili bagaimana kita memahaminya Nah kalau ini, ini gimana misalkan, oke okay. Ini kalau ada, ada berbeda satu ya, jadi kalau berbeda ini agak agak susah juga. Nah, ya berarti dari sini lebih mudahan kita menggunakan yang mana? Ya, menggunakan yang mana? Jadi di sini di dalam pendimensian ini banyak cara. Ya, misalkan kita menggunakan standar yang mana? Yang penting. Berikan informasi seinformatif mungkin di dalam gambar teknik. Oke. Okay. Seperti ini ya. Kita menggunakan uh, ini menggunakan garisnya sejajar misalkan. 30 uh, 55 93 123 146 166. Oke. Okay. Dari sini juga kita tahu bagaimana kita memahami tentang gambar teknik yang kita gunakan. Oke, okay, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau berdiskusikan atau yang masih bingung tentang Pak, gambar potongan itu seperti apa? Terus ini ada tugas, bisa tugasnya seperti apa? Nah, jadi kita harus harus tahu karena mau tidak mau namanya anak teknik oleh teknik industri terutama di UNPAM itu masih menganut kepada sistem eh, industri manufaktur. Atau lebih kepada perancangan produk, ya, manajemen proyek. Manajemen proyek itu tidak bisa langsung. Ada langsung manajemen proyeknya, waktu, pengerjaan, tanpa didasari dengan adanya namanya gambar, ya, atau disebut layout, atau perancangan, dan lain sebagainya. Ayo, yang akan dulu, enggak? Sampai sini, paham? Ayo, sampai sini, paham apa yang saya sampaikan? Mana Joe? <coughs> Hello. Ayo, suara saya masih masuk, enggak? Ayo, apa yang mau Ayo, apa yang mau tanya? Bagaimana saya nah, halo Ayo, ada yang mau ditanyakan, ada mau diskusi Ada yang mau ditanyakan, berdiskusikan? Paham, ada yang, yang saya sampaikan. Masih bingung, misalkan belum paham, belum pahamnya di mana. Jadi, kalau mau didiskusikan, silahkan diskusikan. Jadi, bagaimana yang saya sampaikan ini? Apa namanya? Dia ya, tercapai, Pak. Bagaimana? Gimana? Halo, Ya silahkan. Itu kalau pakai kalau gambar itu pakai aplik aplikasi apa, ya? Oke, oke, jadi teknik gambar itu. Nah, ini jadi kalian juga harus tahu teknik gambar itu banyak tergantung dari gambarnya itu apa yang mau dibuat, karena setiap software mempunyai spesialis masing-masing. Secara basic AutoCAD oke, okay, tetapi mungkin untuk yang lainnya tidak oke. Okay. Tetapi jadi gini, di dalam gambar teknik itu ada yang menggunakan banyak aplikasi-aplikasi untuk engineering. Misalkan AutoCAD, oke, okay, dia lebih spesialisnya bagaimana menggunakan gambar dua dimensi, karena dia spesialisnya di dua dimensi akan tetap lebih bagus. Baik itu, misalkan di arsitektur sipil, engineering, manufaktur, biasanya kalau hanya menggunakan dua dimensi, hanya cukup dengan AutoCAD. Tetapi, kalau misalkan jadi gini, dalam gambar teknik itu tergantung mau di mana diterapkannya. Misalkan arsitektur, arsitektur pakai AutoCAD, ya pakai, pakai apa lagi? Karena kan, di dalam gambar-gambar itu ada yang namanya dua dimensi dan tiga dimensi. Dua dimensinya pakai apa, tiga dimensinya pakai apa Atau misalkan dua dimensi udah input misalkan ada Seperti misalkan saya contohkan seperti ini Mungkin kalian belum familiar dengan uh, apa namanya Seperti ini, ini kan uh, solid work ya Nah di industri yang sekarang di teknik industri UNPAM ini Kita sudah mewajibkan bahwa mahasiswa itu harus uh, ikut Dan bisa setidaknya secara basic ini membuat gambar tiga dimensi untuk e, proses pembelajaran Kenapa demikian misalkan ini di dalam manufaktur pasti tentunya ada ya dalam manufaktur lalu misalkan bagaimana di e, apa namanya di dalam manajemennya tentunya ada ada manajemen produk manajemen persediaan manajemen inventory itu ada basicnya dari sini ya Lalu disampaikan bagaimana dengan yang lainnya. Oke, okay, ini bagaimana tadi pertanyaannya menggunakan aplikasinya apa. Aplikasi apapun sebenarnya sama. Yang terpenting dalam gambar teknik itu yaitu ada informasi yang disampaikan dari satu dengan yang lainnya. Gambar sebagai bahasa teknik, sebagai bahasa untuk menyampaikan informasi. Yang terpentingnya bagaimana memberikan informasi. Dari gambar itu apa aja yang disampaikan informasinya. Software itu hanya pendukung. Tetapi walaupun pendukung, software juga sebagai kebutuhan di dalam pembuatan gambar. Mungkin kalau dulu namanya menggunakan manual, misalkan pakai kertas. Sekarang sudah tidak perlu pakai kertas. Seperti ini kalian bisa bayangkan. Bagaimana kalian bisa membayangkan gambar seperti ini kalau pakai bullpen salah ukuran misalkan kan atau misalnya di kertas salah ukuran pastinya di sini bagaimana dihapus atau bagaimana tetapi dengan cara ini oh ini ternyata lebih lebih efisien lebih mudah lebih cepat bagaimana kita berpikir sekarang di dalam uh, dunia pendidikan itu jangan hanya berpikir teoritisnya seperti apa teori itu sangat penting tetapi ada faktor pendukung seperti ini misalkan kita butuh belajar softwarenya karena nanti kalian harus tahu, setiap mata kuliah itu beberapa yang berhubungan dengan software. Makanya, kenapa anak teknik itu, e, bukan anak teknik saja ya, karena masuk sdi sekarang diwajibkan punya laptop, misalkan. Karena apa? Itu mendukung perkembangan teknologi yang sekarang ini. Kalau kita misalkan tidak seperti ini, tidak bisa. Atau misalkan, e, minimal paham, lah. minimal paham membuat secara basicnya e, bisa boleh autocad, boleh solidwork. Kalau misalkan tadi eh, di, di, di arsitektur biasanya memakainya, memakainya sketchup misalkan. Nah di sini, eh, kalau mas saya ada contoh misalkan ya? Ada contoh yang misalkan eh, saya membuat gambar ini dengan menggunakan bantuan ayah eh, sketch dari dari software. Saya sedikit eh, apa namanya memberikan eh, contoh saja ya dan dari sini misalkan apa interior gambar interior sedikits Ah. <tuh> Mana ya. Ini ada ada bisa mungkin bagaimana caranya membuat sebuah dari ada beberapa gambar yang tergantung pada pada kebutuhannya. Kebutuhan itu seperti apa? Mungkin kalian ada yang bekerja di dalam bidang arsitektur atau sipil atau misalkan interior. Mungkin saya sedikit enggak terlalu uh, expert di bidang ini, tetapi setidaknya uh, dengan Katakanlah saya memberikan contoh gambar ini menggunakan aplikasinya apa? Ya tergantung pada kebutuhannya, kebutuhannya seperti apa. Nah, misalkan eh, saya membuatkan eh, contoh seperti ini. Ini bagaimana kita mengetahui bahwa? Ini itu butuh aplikasi untuk pendukungnya misalkan uh, pendukung untuk membuat uh, desain. Nah, tetapi dalam hal ini ternyata gini uh, dalam teknik industri itu kalian boleh mengambil posisi yang mana? Oh, saya tidak bisa membuat desainnya, saya ambil manajemen projectnya Boleh nggak? Boleh karena industri itu luas, industri itu bebas. Ya, Mengambil yang mana, misalkan dalam hal ini saya tidak bisa membuat desainnya, tapi saya bisa membuat uh, kebutuhan materialnya. Ini adalah sebagai basicnya, itu seperti itu ya. Misalkan ini dengan menggunakan apa namanya SketchUp ya. Lalu, misalkan bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya tergantung dari apa namanya. Uh, kita menggunakan yang mana yang akan kita gunakan ya. Misalnya tadi ada bilang pak pakai apa eh, AutoCAD ya autoket itu sebagai basicnya harus bisa. Tetapi kalau tidak punya auto, bisa AutoCAD, bisa yang lain ya bisa. Tergantung pada kalian kemauannya yang mana. Ya <tuh> nah, ini nanti sejauh mana kita akan eh, banyak mempelajari hal ini dalam satu semester ini. Harusnya dari sekarang kalau yang udah punya itu harus terinstal salah satu aplikasinya baik itu software Solidwork ataupun AutoCAD jadi nanti kalau misalkan buatkan gambar proyeksi Amerika, Eropa dari gambar tiga dimensi misalkan bagaimana kita harus memahami itu kalau misalnya menggunakan kertas itu bagaimana lama atau misalkan kalau dengan software itu bantuan softwarenya sama logika dasarnya, pengetahuan dasarnya itu sama harus bisa Sofair itu sebagai pendukung untuk pembuatan atau mempercepat sebuah pekerjaan. Ya. ini ya yeah. okay, mungkin kalian di sini ada yang sudah terbiasa menggunakan apa namanya gambar-gambar 3D, dua dimensi sama. Jadi bagaimana kita uh, kebutuhannya seperti apa sih nanti? Jadi dalam satu sistem gambar teknik nanti kalian kalau sudah terjun atau misalnya bergabung dalam uh, des, apa rekayasa desain tidak cukup satu software pasti lebih dari satu software misalkan ini kalian bayangkan oh ini gambar seperti apa yang kita lihat kalau saya perhatikan lagi ke sini oh ternyata ini tuh gambar yang yang ini yang tengah ini misalkan ya nah oh ini seperti ini gambarnya jadi kalau dilihat kedua dimensinya oh ini toh eh, hasil ininya yang perlu disebut dengan gambar kerja ya ini salah satunya Ya, jadi bagaimana kita memahami Mau mau yang mana kalian mau paham Mau yang kira-kira mudah, susah, rumit, atau kompleks Nah itu tergantung pada suatu proyeknya apa yang akan kita kerjakan Jadi bagaimana kita mengetahui sebuah proyek Tanpa kita tahu, tanpa kita mengerti Bagaimana gambar tekniknya Bagaimana ukuran dimensinya Karena gini, kalian misalkan begini dari gambar ini, kita akan tahu berapa harga kebutuhan materialnya. Betul ya, kebutuhan materialnya berapa, harganya berapa, nanti dilanjutkan lagi. Di dalam mata kuliah yang lain, berapa HPP-nya, berapa harga jualnya dari produk ini. Ya, Itu awalnya adalah dari konsep dari gambar tekniknya, misalkan. Oh, konsepnya ini, oh ini berapa harganya nanti harga jualnya. Ya, Harga jualnya berapa. Ya, ini salah satu untuk bagaimana kita memahami ini Ya, tidak semua misalkan eh, dalam gambar teknik itu Minimal contoh saya membuat gambar seperti ini Ini tidak cukup satu, ini aja softwarenya Mungkin akan digabung dengan software yang lain Misalkan dengan eh, software, oh AutoCAD Atau misalkan, oh saya gabung lagi dengan software yang ini Untuk menghitung kebutuhan materialnya sama, jadi kita minimal bagaimana kita mengetahui cara langkah basicnya itu seperti apa. Oke sampai sini, coba ada pertanyaan lagi. Kalau masih ikutin, jangan bosen nanti ketemu saya lagi saya lagi. Ada lagi yang berhubungan dengan komputer biasanya ketemunya saya lagi saya lagi. Mana <tuh> ada pertanyaan lagi yang lain? Gimana coba? Atau di sini udah ada yang pernah menggunakan uh, AutoCAD Atau misalnya mau discuss lah, men mana sih maksudnya yang dalam ini, kita mau menggunakan yang mana, nanti ke depannya seperti apa. Dani ada pertanyaan? Uh, itu Pak, saya kan pengen Pak. download SolidWork ya, tapi gede banget Pak, nah, <laughs> sampai 12 Giga. Kamu kalau mau, daripada kamu download, daripada kamu download lumayan ya Itu kalau nggak iya. salah 12-14GB ya Iya Pak, makanan itu kakak, saya udah gede banget gitu Nah, mendingan kamu datang ke kampus, kamu tinggal di mana? Saya di Pasar Kumis Pak, lumayan jauh sih Wah, Pasar Komunis itu hari Sabtu, biasanya gini Di, di kampus Witana, itu Kak Sabtu dan Minggu itu biasa ada pelatihan Solid work. Nah, kalian hmm. boleh datang misalkan, Pak saya minta mentahannya dulu, saya kasih Kalau download misalkan 12GB, 12GB kalau pakai telkom misalkan 12GB bisa puluh ribu saya juga ya Tapi kalau kampus juga bensin puluh ribu ya Iya sih, Pak. Apalagi bayinya juga kan belum Nah, itu biasanya kalau putus udah gagal. Ya, ini tadi ya. baru aja gagal, terus saya hitung lagi. Baru download ya. ini malah, 2 mb doang. Ya, jadi kalau misalkan mau lebih ini yang lagi. Karena gini saya, saya perlu kasih tahu ya, mungkin nanti di semester depan itu ada eh, apa namanya, eh, lomba lomba desain engineering di semester ganjil akan kita adakan lomba desain engineering uh, mini kompetisi di teknik industri saja teknik industri saja kan lumayan hampir 3.000 ya mahasiswanya ya mungkin kita sedang uh, lagi membuka pelatihan-pelatihannya karena nanti di semester ganjil kita akan adakan uh, apa namanya uh, kompetisi ya kompetisi desain engineering dengan SolidWorks. Ya, harapannya ya kalian-kalian yang masih di bawah semester 1 itu, nanti kan pasti ke depannya Nah, ini kita sedang gojok lagi bahwa uh, ini akan terpakses terus, karena Di teknik gambar yang hanya dua SKS ini, tetapi akan berhubungan sampai semester 8 Dari perancangan produk, kekuatan produk, analisa produk, lalu misalkan manajemen proyek itu dari gambar dulu yang harus kita uh, tahu Nah sebagai wawasan dasar ini, uh, misalnya saya mau belajar pocket dulu, oke okay, alat kan lebih, lebih terlalu berat ya. Mungkin saya nanti bisa referensikan pakai yang mana dulu nih yang nggak terlalu berat juga. Selain alat pocket, alat pocket cuma berat juga, tetapi ada yang lain yang sejenis, tetapi misalkan cuma 500 mb lah nggak nyampe satu giga kan e, downloadnya juga kan enggak terlalu berat, ringan juga, 500 md kecil misalkan ketimbang solidwork misalkan sampai 12 sampai 15 giga kalau berhasil ya bisa berapa jam, tuh ya lumayan lama juga nah, jadi kalau misalkan di, di teknik gambar itu, software itu tergantung kebutuhan kebutuhan di sini, kalian misalkan dalam manufakturnya atau dalam perusahaannya bergerak di bidang apa kalau misalkan di dalam bidang e, kayak bikin properti atau perumahan kan nggak cocok juga menggunakan solid Itu salah satunya tergantung pada bagaimana kebutuhannya, di mana diterapkan. Jadi, kalau misalkan, e, apa namanya Dani mau daripada kamu e, apa namanya download, kalau ada waktu silahkan e, ke kampus Witan Harja. Kalau belum Nah, itu di Begitu Biasanya saya hari Sabtu, hari Minggu ada. Karena di oh, Sabtu iya. Minggu biasanya kita karen dengan pelatihan Solid Work. Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, coba yang lainnya sambil discuss saja nggak apa-apa. Nanti, biar, jadi kalau misalkan yang udah kerja ya oke. Kalau misalnya yang sudah bekerja, coba di, di perusahaan pastikan ada orang desain engineering. Dia, eh, apa namanya, gimana sih desain engineering itu seperti apa? Pasti kan ada, namanya orang R&D ya, research and development itu pasti ya enggak, kalau di manufaktur ya pasti, namanya gambar itu udah pasti Tetapi kalau misalkan, kan kita perusahaannya bukan seperti itu, perusahaan makanan ya pasti beda lagi Tapi tetap kalau namanya di manufaktur itu tetap pakai, Tinggal nanti penggunaan softwarenya software apa, gitu, tapi ya orang R&D, engineering ya pasti menggunakan ya mungkin nanti kalau kalian ketemu orang engineering atau riset orang riset and development atau R&D, ya setahu saya, karena saya juga sudah pernah pengalaman di bidang itu ya kerjaannya ngelamun, dari ngelamung, nggak dibayar tapi kalau di jasa kan pasti beda lagi <tuh> gimana? yang lainnya? ada ada yang ditanyakan lagi Kita masih punya waktu banyak biar nanti refresh saja misalnya apa oh di SMK saya belajar ini atau misalkan di mana oh di, di saya SMA ya di SMA biasanya enggak ada Oke, coba kita next ya lanjutkan lagi biar sambil kita uh, mengetahui nah Nah, seperti ini bagaimana kita memahami tentang uh, yang di sini itu gambar ya, dimensi perdimensian. Nah, ada lagi misalkan, kalau misalkan kita ada namanya detail, detail desain misalkan, detail desain atau detail dimension. Nah, di sini kita bisa memberikan contoh di dalam sebuah ini misalkan, oke, okay, saya di sini nggak pakai model yang seperti ini misalkan, apa-apa nah, boleh tapi yang penting ada standarnya dalam perusahaan di dalam pendimensian juga ada yang namanya detail. Nah, misalkan seperti ini. Bagaimana yang maksud detail itu? Ya, misalkan detail view. Saya mau, mau ngambil bagian ini. Saya mau ngambil bagian ini aja misalkan. Ya, oh saya ngambil bagian ini. Ini yang saya ambil bagiannya misalkan kita ya, tarik sini untuk mengambil bagian ini aja jadi ini yang disebut dengan detail B dari sini B-nya itu pindah sini kita boleh misalkan apa namanya di sini di connect Yang berarti cocil bisa dijadikan bahwa hal ini misalkan seperti ini ya nah, contoh satu banding tuh begeler nggak? tak besar, enggak. boleh ya. nah seperti ini, berarti kita membuat apa namanya detail detail ini dari bagian yang seperti ini ditarik keluar untuk diperbesar. ini juga sama kita untuk bagaimana mengetahui tentang dimensinya. Misalkan dimensi ini ke sini berapa? Oh, dimensi ke sini berapa? 58, misalkan. Artinya, kalau kita ada angka yang terlalu lumpuh, misalkan, oh, di sini nanti terlalu lumpuh karena misalkan, oh, ini ada di sini, belum lagi yang, uh, apa namanya, ya ini, lumpuh sini, lalu misalkan uh, dari sini ada lagi. Maksudnya bagaimana mensiasati ini agar tidak terlalu numpuk di dalam pendimensian Maka caranya adalah kita tarik sebagai detail dari bagian yang akan import, kita informasikan kebutuhannya Kita informasikan untuk bagian tertentu bagian yang mana Yang akan kita detailkan Ya Hal seperti ini adalah sudah menjadi rutinitas atau bagian yang harus disampaikan secara informatif Kalau kita tidak memberikan eh, apa namanya, informasi sedetail-detailnya, nanti akan terjadi miskomunikasi dari gambar itu ya, Dari gambar ini oh, ternyata ada mis, berbeda misalkan Itu salah satunya Akhirnya ketika kita menyampaikan ke orang produksi, orang engineering lapangan Obeda oh, hasilnya Antara rencana dengan aktual Ternyata Kemungkinan besarnya Yang terjadi adalah Informasi yang disampaikan Di dalam detail Atau dimensi-pendimensian Tidak sesuai Atau berbeda Ya Hal ini yang akan menyebabkan nanti Komunikasi ini akan semakin berjalan Oke Lalu Nah, seperti ini ini kok ada ininya ya semakin kesini nanti semakin uh, rumit misalkan ya tidak tidak apa-apa juga karena ini dari hal seperti ini ini akan disampaikan di dalam pendimensian itu harus disampaikan karena apa di sini oh ini toleransinya berapa ini berapa datumnya berapa Jarak ininya berapa? Ini di, dikerjainnya dengan cara apa? Ini akan sangat perlu, di, apalagi misalkan di sini yang ada di apa namanya di sebuah manufaktur yang berhubungan dengan mesin-mesin. Karena apa? Di sini nanti akan berhubungan dengan tooling. Kalian akan ketemu dengan mata kuliahnya tooling. Kebutuhan untuk sebuah perancangan produk ya tooling, misalkan mesin bubur. Mesin CNC, mesin laser, dan lain sebagainya Ini akan menjadikan informasi Yang harus disampaikan Yang misalnya ini ada host, uh, host insan sebagai lubang Nah, dari sini Kita harus tahu, oh ini ternyata gambarnya Seperti apa Coba Saya contohkan di sini ya Ini kan tadi seperti ini Saya contohkan di sini, misalkan Ada beberapa Ini harus saya lepas dulu Nah, seperti ini ya, coba, kita contohkan seperti ini Kita sambil praktek, sambil melihat di sini ya Kalau misalkan di sini, kita, eh, apa namanya, call Call ini sebagai apa dia keterangannya? Menggunakan apa? Makanya di dalam gambar teknik itu Di negara manapun sudah ada standarnya, misalkan standarnya bagaimana? Eh, menggunakan standar ISO, GIS, ANSI, ASME, atau apa? tergantung kepada produk yang kita buatnya dari mana Nah, misalkan saya contoh kok kecil banget Tinggal kita tambahin misalkan, oh ini M terlalu kecil misalkan Baik. Oke, nggak apa-apa, ini kecil ya Nah, ini nanti kita akan tahu informasi dari, dari sini itu, dari gambar ini apa misalnya oh kecil banget ya misalkan oke okay, nggak apa-apa tapi nanti, nanti di dalam hal ini kita tahu pendimensiannya informasi dimensi yang maksud seperti ini Oh, oh misalnya ini berapa nah ini di sini udah memberikan satu informasi lalu bagaimana misalnya ini oke okay, kita eh, kebutuhannya seperti ini kita butuhnya eh, 8, oke. Okay. Nah, itu ini. Nanti kita bagaimana? Kita tahu informasinya. Nah, seperti ini ya. Oh, ini nanti seperti apa dibuatnya? Mungkin kalian pernah lihat eh, produk-produknya yang seperti apa. Lalu, bagaimana informasi yang harus disampaikan? Nah, seperti ini. Ini di mana posisinya? Kalau seperti ini, berarti kalau lihat dari gambar yang tadi itu namanya harus ada yang disebut dengan apa, proyeksi tampak depan, tampak atas, tampak samping misalkan, oke, okay, kita tarik ke sini Ya, ini, yang ada di sini maksudnya, oh ini ada berapa informasinya kalau kita lihat di sini, oh ini ada ini ini, ini apa? Ini three holes, misalkan di sini bisa gak disampaikan. Nah, ini kalau dari sininya, misalnya, ini gambar apa? Ada annotation di sini sebagai informasi bahwa, misalkan, oh, ini itu apa dari keterangannya itu bagaimana ya? Oke, saya kasih di sini untuk dimensi ini ya, oh ini dimensinya. Oke, okay. jadi sini pun bisa kita informasikan juga Apa yang e, dimaksud sini, Ya, seperti ini misalkan, oke okay ya, saya teknik seperti ini Atau misalkan yang lainnya seperti apa Ya, ini memberikan bahwa informasi yang harus kita e, berikan Di dalam gambar teknik ini sesuai apa belum di kita ada juga yang disebut dengan uh, gambar potongan misalkan section atau misal gambar uh, potong oh namun dipotong misalkan dari sinian ya ya ini bisa saja tergantung pada kebutuhan kita nanti seperti apa ya tergantung kebutuhan kitanya seperti apa ya dari dari sini kita bisa mengerti oh ini seperti apa Jadinya bagaimana ya, oke okay, nyampe sini Oke, okay, nyampe sini coba ada yang tanya lagi Bagaimana kita memahami tentang uh, pendimensian ya, pendimensian atau informasi dari gambar tekniknya itu seperti apa Ayo, ada pertanyaan lagi biar uh, kita lebih paham, lebih mengerti yang bertanyakan yang ke sini jangan sungkan-sungkan saya diskusi saja nanti ini nanti ke depannya bagaimana ini gimana yang kita mau ditanyakan tanyakan saja jangan sungkan-sungkan ya mana bertanya ya Kayak, uh, kayaknya sih enggak Pak. Nggak ada. <tuh> Oke okay, ya, kalau kita lanjutkan lagi. Nah, jadi, bagaimana di sini nanti? Kalau misalkan, eh, apa namanya? Bagaimana penempatan dari informasi? ada yang disebut dengan view view itu, misalkan tampak depan, tampak atas, tampak samping, dan disebut dengan isometri. Nah, dalam isometri sendiri di sini. Nah, isometrinya gimana? Isometri itu tampak yang terlihat tiga dimensi. Ya. banyak yang uh, kita pahami dulu bagaimana section view-nya terus di sini. karena itu tadi ya. Ada toleransinya maksimal berapa? Ini itu adalah menggunakan atau yang disebut dengan datum. Ya, datum di sini. Misalkan datum itu permukaan. Uh, permukaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa yang di dalam sini itu perlu dikasih penjelasan misalkan dari fashion ini, misalkan oh catatannya apa, misalkan oh ini fitur datumnya datum, maksud di sini adalah permukaan permukaan ini nantinya, oh misalkan ini permukaannya bagaimana nah, ini nanti kita bisa, bisa diinformasikan dari hal ini keterangannya apa, datum ini untuk apa dari permukaan ya, atau misalkan tingkat kehalusan dari gambarnya nanti ya, untuk diinformasikan Atau misalkan, oh ini ada, ada apa namanya, misalkan Oh seperti ini, tingginya berapa, ininya berapa, itu bisa diinformasikan bahwa Dalam hal ini, kita juga harus tahu Selain tadi ya, misalkan di sini Ini simbolnya menggunakan simbol apa Nah, nanti di dalam gambar teknik itu ada. Misalkan kebutuhan dari gambar ini nantinya proses pembuatannya akan menggunakan metode apa? Misalkan, kalau misalnya, oh, simbolnya itu apa? Last berarti kan bisa jelas. Kalau misalnya simbolnya di bubut, atau di bubut, ya, atau CNC, atau bagaimana? Nah, ini yang di dalam hal ini kita harus tahu, harus mengerti, harus paham. Walaupun Islam tidak e, mendetail dari dari hal ini, tapi seenggaknya secara basic, memang kita harus tahu kebutuhannya seperti apa saja. Ya, Oke, okay, Nanti e, lanjutkan lagi di sini. Ini, nanti nice lagi. Ya, Oke. Okay. Nah, lalu di sini, apa yang dimaksud dengan hal-hal ini? Sebagai metode dalam datum ya, atau tingkat kalau mungkin yang kerja di pabrik atau di... CNC atau di ada di pabriknya ada mesin bubut, mungkin ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Oh ini kehalusannya berapa? Ini sudah rata atau belum? Nah di dalam metode gambar trainingnya pun harus dikasih tahu. Ini harus ada kerataan kehalusan berapa? Yang dimaksud di sini, kenapa demikian? Kita kembali ke yang tadi yang disebut dengan toleransi. Nah toleransi di sini misalkan yang saya masukkan di sini, misalkan Iya, kenapa ini harus misalkan toleransinya plusnya, plus minusnya 0,05. Nah, makanya di sini kita akan tahu jika menggunakan alat ukurnya seperti apa. Tingkat kehalusan dari sebuah produknya. Ya Dari sini, maka bagaimana ini untuk mengetahui si uh, alat ini, kehalusannya atau toleransinya sudah memenuhi syarat atau belum ya tingkat gelombangnya ini nanti berapa ya. <tuh> Oke coba ya sampai sini kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu untuk kontinensian. ya nanti minggu depan saya akan memberikan tugasnya serius ya nah jadi bagaimana kalau misalkan seperti gambar ini ya seperti gambar ini Misalkan saya bilang di sininya tolong buatkan gambar tampak depan, tampak atas, tampak samping dari termasuk dimensinya. Berarti kita tahu oh, ini tampak dari kalau tampak dari di sebelah sini, depan itu bagaimana? Dari atas posisinya seperti apa? Kita harus bisa berimajinasi dari gambar ini. Nah, gambar ini seperti apa? Tuh ya. Nah, kalau misalkan, oh saya masih bingung, atau dari ini ya, ya Kalau masih bingung, nah jadi gini, di dalam nanti di dalam diskusi Ya di dalam diskusi, tolong misalnya berikan memberikan contoh gambar Misalkan saya di sini ya eh, Kan ya saya coba pertemuan berikut sebelumnya Nah, jadi kalau misalkan suruh komen atau misalkan, Ka, mau kasihkan gambarnya seperti apa Contohnya seperti apa, jadi misalkan kayak ini ya nah, misalkan di sini saya lihat misalkan kayak forum diskusi ya pada saat forum diskusi di sini nah ini misalnya latihan ya coba saya lihat di sini Misalkan ini ya oke okay. seperti jual tikar ya ini yang seperti ini jual maksudnya bagaimana kita e, mengetahui oke okay, misal gambarnya seperti ini tetapi jangan lupa bahwa di dalam gambar dimensi gambar teknik itu ada dimensi yang harus disampaikan ya oke okay, misalnya ini tinggal bagaimana misalkan Yelika Putri asli ya ini Oke, okay, misalnya secara manual terus ya. Tetapi di dalam gambar teknis seperti ini, ini belum lengkap. Ada yang namanya dimensi. Kalau dari atasnya misalkan, oh ini lebarnya berapa? Empat, lima, tujuh, sembilan, dua belas dan lain sebagainya. Jadi kalau masih, oh udah kebayang gambarnya itu seperti apa? Ya, jadi kalau pas di ke bawah, ke bawah kawas ini misalkan, eh, nanti hasilnya seperti apa? Ya, berarti di sini, ya, hal yang harus dilengkapi adalah apa Gambar untuk menginformasikan Ini lebarnya berapa, lingkaran ini berapa Itu yang disebut dengan gambar teknik Atau yang disebut dengan sistem informasi dari visual gambarnya Nah, ini yang di sini tuh misalkan Oke, okay, eh, ini tidak ada dimensi Harusnya ada dimensi Jadi kalau misalkan ini dikeluarkan di dalam sebuah Rekayasa engineering ini orang nggak tahu. Ini modelnya boleh yang bisa diikuti nama mereka. Tetapi yang paling inti adalah bagaimana mereka tahu dimensi per dimensinya ya. Dimensi per oke, okay. ini ada dimensinya sudah dikasih tahu. Kalau misalnya tampak depannya apa, tampak samping sini apa, tampak atas gimana. Ya ini yang disebut dengan pendimensian. Oke, okay. pendimensian kalau seperti itu berarti sudah betul sebagai informasi dari gambar teknik oke okay. <tuh> sini lagi ya uh, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi tolong dinyalakan kameranya lagi atau yang ada yang bertanyakan lagi ya <tuh> <tuh> terakhir sebelum ditutup uh, di situ ada absensi ya, kembali lagi. Jadi kita ada dua kali absensi. Jadi biar tahu nih masuk jam berapa, keluar jam berapa ya. Oke, habis ini ya, ada, ada waktu ya. dua ini kalian uh, ambil absennya lagi ya isi absen lagi. Nah di sini, jadi kalau misalkan uh, masih bingung tentang ini gambar teknik, tapi ya. Sebenarnya kalau sudah pernah mem mempelajari atau pernah memegang salah satu software saja uh, Tentang AutoCAD atau apa Itu kita akan lebih, lebih mudah untuk mengetahuinya ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi di sini? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada Bagaimana? Pak <tuh> <Ada. tuh> Kalau ada yang menanyakan silahkan nanti ditanyakan. Jadi kalau misalkan uh, ada yang butuh pas, saya kan, butuh mentahannya untuk solid work nanti uh, kalau download itu lumayan ya, lumayan dua 12 giga Tapi itu juga kadang-kadang Apa namanya, misalnya gagal ya, Tapi kalau misalkan mau dicoba ya nggak apa-apa dicoba Tapi kalau misalkan mau nggak mau ribet saya download Gak mau ribet saya install apa Itu silahkan mungkin nanti kalau Waktunya ada Datang aja ke kampus Witana Setiap Sabtu lah Sabtu atau Minggu Ya, kayak ambil dulu uh, di sini jangan lupa ya nanti absen terakhirnya ditulis uh, lagi di sini ya di kolom chatnya ya, oke okay, saya ambil foto ya saya ambil foto dulu ya uh, ini berapa orang satu si ya, Andra gondrong banget Andra nanti kalau ke kampus langsung suruh dipotong tuh rambut Iya, uh, pak okay ya mudah-mudahan semester depan bisa offline biar bisa tersampaikan apa yang kita pelajari Oke, okay, saya ambil patologi, satu, dua, senyum dong, jangan dibolak-balik Satu, dua, tiga okay. Bentar ya ya Saya ambil dulu. dulu saya ambil dulu, satu bentar, bentar, bentar. Hmm. Empat, dua. Oke, satu lagi. Satu, dua, <tuh> Oke, terima kasih. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat. Wabillahitaufik wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wow. Wow. Terima oh, Pak. Terima Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali juga Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, atau siapa gua kita